Mayoritas petani sawit masih merasakan harga tandan buah segar, TBS, sawit di bawah Rp2.000 per kilogram per kilo, atau rata-rata Rp1.800 -rata per kilo. Padahal, rata harga penetapan dinas perkebunan di 22 provinsi sentra sawit sudah menetapkan harga TBS Rp2.128 per kilo. Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apka Sindo, Gulat Manurung mengatakan berdasarkan harga minyak sawit mentah, Fruit Palm Oil, CTO saat ini, seharusnya harga TBS RP2, 600, rp 2700 700 per kilo. Namun, ada beberapa penyebab hal tersebut tidak terealisasi. Karena PKS-PKS, pabrik kelapa sawit, masih ingin untung lebih dari yang seharusnya, ujar saat-saat dihubungi, Senin, 10 Oktober 2022. Gulat menambahkan, penyebab lainnya harga TBS turun lantaran pelaku usaha masih menunggu kebijakan pemerintah terkait ekspor CPO, pemerintah sendiri memerlakukan pembebasan tarif pungutan ekspor, P, untuk semua produk crude palm oil, CPO, sampai 31 Oktober 2022. Tujuannya agar menjaga momentum harga CPO yang mulai stabil. Penyebab lainnya bahwa PKS, refinery dan eksportir masih menunggu kebijakan pemerintah tentang levy, Apakah diperpanjang nol, pasca Oktober, atau akan diberlakukan levy, ujar Gulat. Selain itu, untuk mempercepat kenaikan harga TBS, Gulat meminta pemerintah segera mempercepat program biodiesel 35% atau 40% B40. Kemudian dia juga meminta agar harga TBS disamakan dengan antara petani swadaya dengan petani yang bermitra, plasma. Sekian harga sawit untuk tanggal 11 Oktober 2022.